Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya minta maaf sebanyak-banyaknya Sedalam-dalamnya seluas-luasnya kepada Pak Minto Sahabat saya, adik saya Karena beliau hafal satu bait puisi saya Sementara saya sendiri sudah lupa Saya mohon dimaafkan Karena itu sangat memalukan bagi penyairnya yang tidak hafal Kedua, saya kasih pengantar gini aja Ibu-ubah sekalian saya terima kasih atas kesempatan untuk bersilapurohmi dan halal bihalal pada siang hari ini pertama barangkali secara teknis sebagaimana Pak Rektor sudah memulai tadi kita apa jenengi napak tilas secara akademis, intelektual mengenai Idul Fitri jadi kalau ucapan Idul Fitri yang Original dari Rasulullah itu takobalallahu minna wa minkum ya itu sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya kita bertemu bersalaman dan hatinya terbuka saling memaafkan agar supaya semua kehendak baik kita oleh Allah dikabulkan pada anda maupun pada saya atau kami. Itu yang pertama. Nomor dua. Nahnu na'udu minal a'idin wal fa'izin Itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah Setelah melakukan atau setelah mengalami perang badar yang luar biasa dasar Dimana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga Bener, bukan benar-benar prajurit tapi sea anak-anak newa melanan. oleh Allah diberi ke, ke kemenangan melawan sekitar 1100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya nah kelauul bukan Kelapa tahap kemenangan dicapai itu me menurut saya merupakan Contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama Jadi kalau melihat pasukannya Maintenance perangnya Ketangguhan sebagai prajurit Itu pasukan Islam pasti kalah Itu pada bulan Ramadan Yaitu Perang Badar Tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian Tidak dengan dirinya sendiri Tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya maka ada kans untuk tidak kalah maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya kepada Allah Rasulullah mengatakan innamatun saruna waturhamuna waturzakuna eh kepada pasukannya dia mengucapkan itu dia bilang sama pasukannya yang janjane wessora wessora pantas lah jadi prajurit kibis Jalan kaki tanpa alas 313 km, 250 an km dari Medina ke daerah Badar itu. Dalam keadaan loyo, tidak cengkap senjatanya Rasulullah memberi optimisme bahwa kalian insya Allah kita semua akan ditolong oleh Allah, diberi kemenangan untuk oleh Allah dan akan diberi rezeki oleh Allah. Inama Dunsaruna, Waturhamuna, Waturzaguna itu apa faikum. Kalian akan diberi kemenangan, Rizki, dan pertolongan Dengan syarat niat kalian adalah Bidu'afaikum Yaitu hatinya membela orang-orang yang lemah Jadi ternyata ada rumus di hadapan Allah Bahwa kalau niat kita itu adalah Membela orang-orang yang du'afa Membela orang-orang yang lemah Membela orang-orang yang tertindas Membela orang-orang yang teraniaya Dan tidak bisa berbuat apa-apa Maka Allah akan nyulap Keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan. Kemudian, itu ngomongnya kepada prajurit, janjani ngapusi, ibu ini cara militer, muter war menang musuh, abu jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya. Tapi Rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memvetak beli Allah. Naik panjang Gusti Allah, sayang karo aku yo jodi di... Ojora dikabul, kira-kira menukai jadi jenengan juga gitu Kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan Mau beli mobil baru, motor baru, atau mau apa segala macam Janjikan saja kepada istri, terus nanti bilang sama Allah Kulang pun kadung janji, nenek mboten kan malah bubrah rumah tangga kula Naejen rumah tangga kira-kira moralnya, logikanya seperti itu. Jadi Rasulullah mengvetakompli innama Kalian akan diberi kemenangan, pertolongan dan rizki, rizki juga. Asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah Yang tinggal di kampung kita, yang kita tinggalkan untuk perang Kemudian kepada Allah, dia ngaku Rasulullah Ilam takun alai ya falakubali Gusti, ini soal perang mesti kalah. Perjurit buatan, alah raso dialap lah senjata ini buatan lengkap Sengkulo andalkan, mekulo milih medan perangnya jadi Rasulullah milih di lembah Badar sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit, ada lembah dan saya pernah ke lembah Badar itu. Nah, kemudian kepada Allah Rasulullah mengatakan Ilam takun alayya falau bali Ya Allah Sing penting jenengan ampun duka dan kula, jenengan ampun nesu dan kula. Nek jenengan ora nesu dan kula, wis modharo arep kalah, monggo arep modhar monggo ra Ya, ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya. Ini kalimat rahasia antara Allah dengan Anda. Jadi kalau sampean kepepet. Iki dinilai oleh tim apa iku jenenge saka Amerika untuk meningkatkan level UNY ini sekarang ini kalau kira-kira kepepet kok menurut penilaian mereka kita kurang kondusif atau kurang memenuhi syarat untuk naik level dari 10 besar Pak ya dari 10 besar sampean bilang sama Allah ilam takun alaya gotobun falalubali ya Allah asal sampean panjenengan bo tenesu tenkulo sebagai rektor Arab kalah, moderor, masalah. Ah, Gusti Allah, gue akhirnya ditingkatkan menjadi tujuh besar, enam besar, lima besar. Itu ceritanya.